budang kiai atau ngaji wa alpia cara rago campur ditara ramul tadi nyanyi hese teh eta eta ngaji mah urang je cara bong ngaji atuh peleret jeung begalan kota santri seudah kudungan uyang ka uing album bae kita mau alih kita bungkul atau maca kitab dan enggak gorolan geudeh bae percaya uing eta keluaran sempur keluaran di Jawa umapad oh, ngeramata di dia manjarah Rago ngaji mangan pelebah nyanyi man wayah nawe no, ngemakat ke tempat teman wayah nawe kau mau bercuk mengincakkan karena musik mawa es ngemakat deh bakat ku butuh tau tau na salah kita putbat dengan duit pemajikan anu ngayu akhirnya dibayar ku Sing tarik atau jawabnya melita kompak si cewek, pemasih kandung nganyuk dibayar kok, ku duit pelaku punya go. pesalah kis, ayak gitu, warung dek dibayar pesalah kimanja, bang idung sih aja apa pegang salah kis, ayak itu warung warung dek dibayar pesalah kis, bareng kalian sih bener, pemasih kandung nganyuk dibayar kok itu Arali nggak ngomong teh, <tuk> boleh kamu salaki? tanggal jauh utang 2 juta ini salaki apa dia aja kayaknya? <tuk> Tiga dek, <tuk> mending kamu nijel dah kawarung, kawarung. Yang kalau bagus teboga duit, Aral nijel menatakan tukang riba, kabang nemo. <tuk> Sarakola ulang minggu saya. Ser jahat, kau nasi karuprok buah ayah di dia. Astagfirullahaladzim, ser kah jahat di dia? Kerakan setabala buku yang tersembunyi tegal baru mudang kiai. Masyarakatnya haram jahat, nggak ada riba keting. Pak cucu, niatan nyari tahu apa? Ngajak terang saja tukang akan riba. Nabi Muhammad tidak ada dawuh, sadir diraham beri terima, tidak hal kumannya dosa. Nah, kalau yang silat, di luwu genep kali, tak dengarkan jablay. Siapa yang kamu awet? Paham? Tidak kedua, udah saya awet paham. Lu harapan tak keluarkan riba, lebih edan, makan jablay. hari ciri riba kumat itu pak jujur ciri riba gampang lamun nyem di kurangan lamun mayar di lebih ane tarima nyem sa juta tekan tarima sa juta bukan tarima delapan ratus bayar enggak nggak minggu delapan puluh ribu saya lusa tahu mau delapan kali obat ke minggu satu bulan berarti tiga ratus enam puluh kali satu bulan ke tiga kali dua belas bulan lima juta lewi riba minum empat ratus per lima juta, sudah ya, dan wasitnya. <tuk> ngomong saya tinggal di tengah kadengenya. Jadi mau jadi kayak kerawas aja, Kang Iman, di, atas di kadengye, nou, Mane ngomong nona, kadengenya mana ngomong nona, biar. Pak Jujur duit, udah kupa, butuh ngomong gitu sahabat. Merek lebaran, cuma Pak hujan itu gagal buka duit, sepanggung 20 juta aja. Kadangnya butuh orangnya, nggak butuh, gitu ngomong gitu, saya tengah si Mesaroh tadi kasih memo nanti, bisa. Mesaro jadi mau moyan, antara Mesaro jujur, salah laki mah sudah zamanu kok korek-korek sok. ini tisu cedur baris korban korek jeder, mau ada nggak cukup karena nang, dan cukup, maling menang menuja dan cukupkanu Allah. namun cek Allah cukup, cukup. namun cak milaan Allah dan cukup mahate, dan cukup manilai ini lemah urusan aja mahate. namun cak ada cekap saja, cukup. namun tabun-tabun-tabun nilai mah, namun jumlah mah. lo baca lemah masih kena ngarenten batetan cukup lomba pejabat bahkan masih kena ngabang satu rakyat, berarti tercukup benar deh. Oh. hehehe, <laughs> ayo sih. Ya. iman itu lah eleku kalau orang zaman bretok zaman non Breto, milenial kan sedih zaman Breto. berudak, zaman orang berudak, zaman bretok kalau kurang di Tegal Baru, Nubareto, Nubayena, Bapak Nubayena, Ngarin nyomri, Bapak. <SILENCIO> Maka nyertakan kalau kurang zaman breto. Dimana deng kalau Golodok, reyot, Kenteng, bocor, Bilik, bolong, Anak, salima lima kawe Gawe korek kore, -kore Cok, Sasan, nate ukur, Macul di kebon, batur, Nyagapi, sawah, batur. Bener dah? <SILENCIO> tapi tenang dah, Iruk nateng salah kira kini gawe di usapan satu mana si Sing jagak macul dengen si mawar serik lu berakak gitu ngalain lu ngoba ini pama salah kira tema cuci kebon batu ngalain ngalih balik jam 12 belas ditutup di nerang nerang panto memem muka panto teh salah kita jauh kena itu kalunya nggak nah, ada kentos paling ngalaku nggak ada nggak ada bersenandung pak yang dulu kekar Makan terbakar matahari <tik> Kini kurus dan terungku <tik> Pesantren <tik> <Bisa, tik> Pesantren <Bisa, tik> Pesantren ya, Eben-eben gede baget <sihkan> Bapak ya Allah Tinggal bapak teh pengalaman awak teh sembadak dada ada bulu kak, eh bulu aku <tik> perebut pasti asili cakar panjang kurang warung jeruk perebut bapak ya eh, ini bapak temen ya Allah gusy barang kebong jamak malah tau ya buntung kayaknya sahiji di ciu-coblo bapak itu kayak bapak capek ngurus baruda abdi hampur apa abdi ngaripurkan way bapak didoakan ku abdi sih jadi jihad bisa pilih lah matang prai, temu kapan temukah pantok somya nyebut ngete pemacikan bahagia lama kasar laki ngete bapak capek yurah nganeet buka gelar bikunga dipangnenen ken pat Cek salah kita, ya, teh. Yuma, gue berumah culu dengan menang saking merah 7.000 perak. Ingat, zaman preto obat dicopot, tanpa lebih natah dicium. Pun, siapa pun duit tadi, dicopot, tanpa lebih natah dicopot, berhenti dicium. Terima kasih bebekmu. -be. Engkau sudah bekerja sehari penuh, kami sudah mendoakan. Hasilnya cuma 7.000, kan, baik bapak, sing berkah. Mata doa nanti, mana darah anak, saya tinggal dengar. Allah, main nanas, Alqasalah, Bata, Wahafiatan, Wasia, Wabarokatan, ilmu hayang nama rezeki yang berkah, bukti dah berkah kan, udah muli makaret deh, balagur balener, palinter, salinger, salaku, berkah. Soal paningka jaman manusia sama no, <tik> bletojeng no, ngoding oh, alisikan waduh, mana ilmu tadi oke, okay. nusara kolas sarjana, tapi <tik> <tik> ngajinak abal abal, mama -ma bodoh. Ngebodoh-godoh, indungnya ngebodoh bapak, eh siapa dia yang kosak gosok aja, nemeneng ngececekan sama bapak mana tuh -bodo -bodo? Bener Kaya mpungal, di bodo-bodo. Benar tuh, ya cuma pung gimana mana toh hagap, mobilnya Toyota, menjadi Honda, apa Nokia, itu Toshiba, anak ah, korban, narkoba <affle diving> Salah lagi kagoda di kuda SMA, penganiar anak desa tata, di bawah keimanan, ada para sehat. Cek mama, bapak ngajak dong kabain istri kita pada ngenalkan bapak ken, nikah di saya nah, yang luah nom pama cikana ngabung mama ku ternaluh nikah di beja-beja nah, hari nikah di ibadah lama dia beja-beja tapi syiria <tuh> <tuh>. kan banyak nyaman lebih gelis batan mama lebih ngorak batan mama musinu ngorak harapun banget pama cikana nana. sak Keknya tuh di sini Kita nunggu Ngar asupan cok kamar kasur Kasur empuk harga tuh beli baju takte Bisa sah, eh pasti nangkrekak kasur ngeempuk Tiuk kue Najuru kasur, tesur ngehadetek Kan aku didihukan curut nih Ingat ti, karena pujian Paman kinakan kina kan umurannya untung nyirimun Atau kumeta hati ngegarona Untung telah mengasah dulu Jonging, nanti kamu Ingat, doi karena pujian di Salam nyanyi. Bebari, jumretan, cantik, memangku. Aku terbayang kau aku hidup Untung Hebat memang Eh, tapan berat kakak tuh teh acak di. <tuk> <tuk> Asin biasana di rapis panon di tiraminor. Aminor Aminor, Kali ya. oh, bisa biasa, Aya di tengah naiknya. Aya gula salacaang. Sama aya urang Tegal Waru aralu satena. Buktina kada dimulyadi teh nyaweroge anger nyolokna teh lomba geuning kada dimulyadi. <tuk> ya. Apa leun pan lomba jadi di dia nyambatna wanian di Oh gitu. Heeh. Wanian maksud pan lomba tu. Alhamdulillah. Terus wingrek terus ke Jakarta. Jadi wingpeti dia tuh langsung ke Jakarta, sore di Santika Taman Mini, isuk-isuk di Mabes TNI, sore wing ngaji buka bersama di Beacuke. Ah penting ngajeng kang dedi isuk di Gombong. Di Paranggombo isuk-isuk Kasari, ya eng capek.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 saya dipanggil Jokowi tadi re-re, dah jujun neng maling Jokowi, kurang <tuh> lupang, panggilin lumayan Jokowi, Jokowi yang tadi re-re, Jokowi itu nyempluk, jadi re-re macam, kemudian manggil jujun jujun di-re-re, hir, kas rambut Prabowo. <tuh> Indonesia, bener -bener. Bener, -bener. bener bener NKRI harga mati, kebersamaan usual, lebih diutamakan daripada segala kepentingan. Dan soal ribut boleh diluhur dari ora memang ya, di luhur kene biasanya lamun diadu muling pan cukup pas ditincakane di ndep mulinge geus aman kepepase dihakan deui nyukut rapan ngasit jadi cukup wae si ya, gitu. <tik> ama gering apik mudah-mudahan teu nanaon di Indonesia amin dan Indonesia kembali menjalin ukhuwah tidak ada 01 no tidak ada 02 no yang ada adalah nomor 3 apa nomor 3 apa nomor 3 nomor oh, oh, ya. ya. ah, oh, persatuan Indonesia? Ya. Ya. Ulah terpecah jika batu. Oh. Ini sopet kalau ku enggak gages Indonesia Indonesia Indonesia? Indonesia. Kamu Indonesia, Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia terima loto kamu Terus kan terus teruskan ya? teruskan oh apa naik jam mening atillah mana mama mau ya duit, Alhamdulillah Loba duit kurang duit Jin tindak kaya de senang paling duit senang aku Belis kalau kina angkat seperti lawan dua laki kalau kina nafsi emang nubeng harus seneng, yakin nubeng harus seneng. Tentu ayah nubeng harus seneng, tapi loba nubeng malah ribet. Loba duit, hanya kalain duit nungajaga mana, mana mana nungajaga duit, benar deh. Lain harta nungajaga mana, mana mana nungajaga harta. Kri mana rayuan, mahes rayakan. Di mana ada sebuah lantai, berpasang satpam di sana. Benar, teh, di mana riot akhirnya, teh, akan terjadi. Mulai jadalah, jadi tulakan, Pak Duri Abang Satria kemarin mau tiba. Lalu, kehebatan Hidup, yang piring 4000000 hek, di kelas retak, baik-baik butuh, malah paling usia. Kerek! senang lu miskin, senang lu banget e -e -e -e -e. jadi lu miskin, tak senang didoakan kuing sing marariskin <tipasuk> jadi, nah ditanya patah-patah, yuk, tenang senang, e -e -e. dia nyebut senang banget senang miskin, didoakan, miskin lu. <tipasuk> jadi, mau miskin, enak mau oh. miskin, senang cantang ya, zaman lu miskin, murukus semua, e, itu, menetepan <tipasuk> banyak, cuma gusur, kasal laki-laki dia, dia Tahun mana menipu, surat menipu, surat kusuruh, tanya kusir, topik. Gedong, gedong, gedong, gedong, pilih. Masuk mana, mana, tinggali. Gedong, gedong, gedong, gedong, pilih. Termasuklah lima ain pilih. Sakuriling bungking, gas gedong. Mikir, atur. Siapa bet banget bodas ah, bibi di lemah, naik begi dong pikir, ya mikir tuh ira panjang gedong dong, nggak ingin rela. Iya, marah <icism> darah yang bapak kenjeng gitu dong juga orang mah bisa dahar, ya terus alhamdulillah sangat banyak dong, terus <smallows> berat, aing reka alam. Saya diceritain, gitu. si tinggal ke Tegal Waru ini ke arah Hayang naon? Oh, yang ke menit, Arab kemenang Dudungan Alus. Iya, kemenang Arab Edan. Kan. Alhamdulillah, balik tekan mau budak galing Ini yang kari, ini kamu dulu di Arab. Nggak ada awak tayang makan dong. Salah kena di imah Nyang Buddha, Buddha.